Bener, cokelatnya pak. Hujan deras di tengah hutan. Oke. Oke teman-teman. Jadi Karohimin sekarang ada di hutan di tengah hutan. Ini juga di perairannya. Di sini sungai teman, teman. Ini sungai bebatuan. Jadi di sana itu Uh, tembusnya ke hutan lebih dalam lagi dan di sini juga ada tiga jalur satu dua dan ini tiga di depan Oke okay, kita rencananya nanti mau bermalam di tengah hutan di pinggir sungai ya. Tapi Karmin juga mau membangun shelter. Uh tempat yang keren banget. Ini suara kecau burung juga masih terdengar nih. Oke okay, di sini juga banyak pepohonan besar. Yuk netbe ya pak lanjut. Oke teman-teman, di depan di samping Karwemin nih Ini ada pohon loa yang cukup besar banget Di sini tuh di aliran sungai eh, Di tengah hutan itu banyak sekali memiliki pohon loa teman-teman uh, Keren banget, di sini juga pohonnya besar-besar Ini contoh pohonnya ya, besar banget Yuk kita lanjut Lanjut Saya sangi boleh bersang. Oke okay, untuk jalan teman-teman ini asri banget wow ini kayaknya licin kita harus menyeberang bebatuan seperti ini di pinggir sungai wow jadi juga harus hati-hati ya soalnya licin banget. Oh. <tuh> punya kurang hebat jadi licin banget hormon terus saya saya mungkin, ya, Oke untuk di tengah hutan itu banyak sekali sumber air teman-teman Oke ini airnya bersih banget gernih Jadi cocok buat cuci muka Nah ketika di hutan berkemah ya Camping kita juga bisa mandi soalnya di sini juga ada sumber air Enak banget nih nah, Ini foreign <laughs> Ada pale sang, belum nambah ya dia medik, kasih sih kasih sih, belum nambah, pale ya. sang, oke jalannya licin banget wow. Di sini bikin shelternya Tuh, lihat. Ini baru ada tiang-tiangnya. Tadi juga habis cari kayu ya. Oh. Kita persimpan di, di persingkat aja soalnya kita harus cepat-cepat bikin shelter Takutnya nanti keburu sore soalnya kita harus bener-bener siap. Di sini soalnya ini banyak banget kita mau bikin dua lantai, teman-teman, di bawah dan di atas. Keluar ini. Mau apa? sudah Oke okay, teman-teman kita lagi bikin shelter Nah kita lagi bikin dulu ya Soalnya kita dipercepat aja Soalnya ini udah nanti terlalu sore Soalnya kita mau bikinnya dua lantai itu Jadi kita fokus bikin dulu Nanti kita akan bermalam di sini teman-teman ya Setelah banget tuh lihat Oke, okay, teman-teman. Nah, ini kita udah jadi baru satu lantai. Nanti di atasnya berarti tinggal satu lantai lagi, teman-teman. Oke. Okay. Ini kita uh, ditalin aja soalnya enggak semuanya harus pakai paku. Nanti Bapak saya di bawah dan Karahmi nanti tidurnya di atas. Oh, keren banget nih. Ini cocok banget, teman-teman, untuk bermalam di hutan. Jadi di tuh agak tinggi. Jadi bebas dari babi liar, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi karim ini ada di atas. Ini di lantai yang kedua jadi kita lagi ini ya, mengikat lantainya, cuma pakai tali aja oke okay. di atas ya, soalnya ini udah sore Oke okay. oh. nanti kalau mau manjat ke atas tuh <San> aja ya jadi sampingnya di belakangnya udah nanti di sininya kita mau kasih karpet teman-teman tuh bapak saya lagi ngikat-ngikat di atas tuh oke teman-teman sekarang udah malam ya dan di atas itu bapak saya dan saya ini ada di bawah teman-teman ini kita shelternya sebenarnya ini, ini enak banget teman-teman ada uh, beberapa yang kita lakukan di alam untuk e, memenuhi e, keamanan contohnya seperti ini teman-teman ketika di alam kita butuh yang namanya keamanan seperti ini ini aman soalnya ini tinggi juga jadi aman dari hewan-hewan buah teman-teman oh, mantap banget nah bapak saya ada di atas tuh turun tadi turun seharian tadi kita bangun shelter kita belum makan ya jadi dari siang kita ini udah bangun yang namanya shelter bertingkat tadi juga waktu siang agak sore ya kita cari kayu bakar kita banyak nih stok buat malam ini stok buat ini stok buat malam ini nah nggak boleh ngopi nya oke teman-teman uh suasananya mencekam banget nih aduh nggak boleh ini Oke, teman-teman. Jadi, ketika malam, yang harus kita waspadai adalah begog atau babi liar, teman-teman. Di sini tuh banyak yang namanya babi babinya itu galak-galak selain babi ketika di alam juga di hutan itu harus hati-hati sama ular karena di sini tuh banyak sekali ular berbisa teman-teman uh. <tuh> <tuh> oke okay, teman-teman tadi kita habis bikin kopi dan bapak saya juga lagi Mau masak-masak teman-teman Kita lagi ngopi-ngopi juga Sambil masak uh. Ya. gambar habis ngopi kita habis ngopi kita habis bersantai juga Oke karena seharian kita membangun shelter yang cukup melelahkan itu e, ini bertingkat teman. -teman. Oke kita waktunya makan Oke, Bismillahirrahmanirrahim Makan malam Makan mie Makan malam Ah. oke teman-teman e, karo Imin sama Bapak kalau sekarang tuh e, kalau makan ini sepatu nggak dilepas karena di sini tuh banyak ular berbisa ular tanah, takutnya kita lupa ya atau gimana Kita tetap makan teman-teman Kita harus lihat tengok kanan kiri, soalnya yang namanya ular itu nggak kelihatan Yang tadi Buah Oke okay, teman-teman ini kita lagi membuat api unggun tuh Api unggunnya tetap menyala Oke okay, nanti kita tidurnya di atas dan di sini juga tuh Jadi ini enak banget teman-teman Oke okay, lihat Tuh Di atas Wow itu di atas kita menggunakan plastik Di atas menggunakan plastik Di belakangnya ada terpal Oke okay, tuh nanti tidurnya enak banget Nah cocok Oke, teman-teman, walaupun uh, udah malam tapi api tetap menyala. Soalnya yang namanya api ketika bermalam di hutan, bermalam di alam itu sangat penting, teman-teman. Yang namanya api itu juga uh, selain mengusir hewan juga bisa menghangatkan badan normal. Hmm, Ini ngembet. Ini ngembet. Ini hmm. menikmati e, api unggun sambil ditemani secangkir kopi teman-teman oke teman-teman jadi ketika di alam atau di hutan itu walaupun kita bakar bakaran tapi udaranya memang kalau misalkan malam itu udaranya memang dingin teman-teman Tapi selain dingin itu di hutan itu damai banget Sambil ditemani sama suara-suara jangkrik Setiap malam kalau himing ketika ke alam atau ke hutan Yang namanya suara jangkrik itu nggak lepas Pokoknya selalu ada teman-teman uh, Di sini juga kadang banyak suara-suara burung yang emang menakutkan Suara yang menyeramkan Tapi ya namanya kita hanya ingin berkemah di alam ya udah kita nikmatin aja teman-teman Oke okay, hujan deras hujan deras teman-teman ini hujannya deras banget Oke lihat tuh bapak saya lagi duduk. hujannya deras banget Oke tuh lihat ya tuh wow, hujan deras banget di tengah hutan Oke bismillah ya bismillah semoga jauh wow, ada petir juga teman-teman tuh bismillahirrahmanirrahim tuh lihat urban hujan deras di tengah hutan oke Jangan deras banget, teman. Numan.